Buat kalian yang mempunyai berat badan lebih atau obesitas, bisa konsumsi slimming herbal Denatur. Nature Slimming herbal berkhasiat untuk membantu mengurangi lemak tubuh, menurunkan berat badan, membentuk tubuh menjadi langsing dan menarik, membuat badan menjadi segar dan sehat. Ingat ya, obat herbal ini harus disertai dengan olahraga teratur dan diet rendah kalori. Pengen punya badan ideal ya, slimming herbal. Indonesia group